Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Tentu bang akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin-vitamin yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat spesial di acara semalam d 5 Untuk opening aja persahabat ya, Leslar sudah menyuguhkan kebahagiaan mereka berdua joget barang di atas panggung Masya Allah, opening sudah dibikin cute oleh Lestin Rizky Bilar Pasti kalian gak absen ya, nonton semalam ini seru banget pokoknya kebahagiaan full kita dapatkan di acara Dandut Academy 5 Postingan ini pembersahabat, ya tentunya banyak sekali komentar yang diberikan salah satunya dari akun Yeni underscore Day Free mengatakan Nonton dong, baru awal ngakak deh katanya tuh. Aduh, Masya Allah banget ya, semuanya happy. Dari awal tentunya sudah diberikan kebahagiaan oleh Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat ya, perhatikan, masih cidukan semalam. Kali ini cidukannya dari belakang persahabat ya, dari bangku penonton. Aduh, Masya Allah, cute banget ya, idola kesayangan kita yang selalu romantis. Yang selalu mesra di atas panggung, Masya Allah. Semoga bahagia terus untuk Lesti dan Bilar. ...rumah tangganya langgeng, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Om ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Lovers. Kalimat caption pun dituliskan, Emang mereka itu bikin kita semua happy. Masya Allah, luar biasa banget ini kesayangan kita. Dan tentunya persahabatan ya, di kolom komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Azkia Anusker Lovers beda aja gitu suasananya kalau ada Leslar Tuh, persahabatnya beda banget nih suasana a 5 begitu ada penampilan Lesti dan Rizky Vilar ini Masya Allah banget dan selanjutnya disimak juga persahabatnya ini ada momen lucu momen yang sangat bikin kita ketawa ngakak persahabatnya di momen semalam saat reka adegan menjadi raihan persahabat Masya Allah ada aja papa billar kelakuan yang selalu Bikin kita ketawa bahagia persahabat ya Kita lihat juga nih tanggapan dari lasa lovers Dari akun sari Anuskar Zalva, Anuskar Azam 74 mengatakan Gongnya malah part ini bener-bener gak diduga semua orang Ngakak berjamaah, sudah pada fokus, hening osas memanggil intan Lah dialah tuh otak osos malah kerehan <laughs> Inilah tempat ya Kelakuan Bapak Bilar yang selalu tentunya bikin semua orang ketawa ngakak dengan aksinya. Maesho Imah, Bunda Lesti pun dia ya, terpingkal-pingkal melihat aksi Rizky Bilar yang selalu ada aja kelakuannya bikin kita ketawa. Masya Allah Bapak Bik, sehat terus ya. Mudah-mudahan selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk banyak orang. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, momen yang sangat luar biasa dari Intan dan Papa Bilar. Insya Allah menang banyak nih Intan ya, <laughs> luar biasa pokoknya sambil menyanyikan begitu sulit kepada Papa Bilar. Begitu sulit nyanyi untuk Rizky Bilar nih persahabat ya, pokoknya idola kesayangan kita, aduh insya Allah banget ya. Apalagi Intan yang begitu nyamannya ya deket Rizky Bilar. Jangan pada baper ya untuk netizen, karena ini adalah tentunya gimmick, pokoknya idola kesayangan kita made the mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat persahabat ya, komentar yang diberikan oleh Laila Lovers dari puluh 85 mengatakan Intan tahu aja suara orang ganteng katanya tuh, aduh Masya Allah banget Kita lihat juga persahabat ya, dari akun Sang Rila, Dwi Sabrina mengatakan di kalimat komentar Pengen jadi Intan malam ini, aduh Masya Allah banget ya, Intan menang banyak katanya tuh dari Fufu Fuziati 8 mengatakan juga gimana Intan jantung aman. Katanya tuh, aduh Masya Allah banget ya. Semua seketika, terkhusus emak-emak Leslar nih bersahabat ya, pengen banget jadi Intan. Aduh Masya Allah. Kita lihat juga dari Leslar Support 2, situ juga memberikan tanggapan. Please ngakak guling sampai studio. Katanya tuh, aduh Masya Allah banget ya. Pokoknya kebahagiaan, emang full banget didapatkan oleh warga Konoha Melihat acara dan duit Akademi 5 semalam Bersahabat ya, beda banget Kalau udah ada Leslar, semuanya jadi heboh dan pastinya ramai Kita lihat juga bersahabat Tanggapan selanjutnya dari Yulianti Ali Husin mengatakan Bisa ya Intan, kalau dalam mimpinya Bahwa suaranya Bilar itu adalah suaranya Rehan Maka menang banyaklah Intan Aduh, Masya Allah banget pokoknya Semuanya pengen menjadi Intan di malam itu. Masya Allah. Selanjutnya, persahabat, di akun TikToknya Papa Bilar juga mengunggah sebuah postingan video yang sama, persahabat, ya. Ketika Intan menyanyikan begitu sulit, nih. Di sampingnya Rizky Bilar, Masya Allah. Pokoknya ini ramai banget juga di akun TikToknya Papa Mi Untuk warga Konoha tetap support yang terbaik, ya. Untuk netizen ubur-ubur, jangan pada baper, ya. Udah. Jangan pada baper, karena ini kebahagiaan warga Konoha. Kemudian juga, persahabatnya, kita lihat nih, momen kemarin juga, persahabatnya, ternyata Bang El lagi pacaran dengan baby Guzel, ya. Masya Allah, benar-benar, Leslar punya pintu Doraemon. Tiba-tiba, ada postingan bareng Guzel. Masya Allah banget, ya. Pokoknya, Leslar mah the best. Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya juga, persahabatnya, kita lihat ini ada polling sementara di Most Mel Celebrities 2022. Idola kesayangan kita masih di nomor 2 dengan voting 10.516 votes. Di nomor pertama masih Rangga Azop dengan voting 36% setara dengan 11.335 votes. Terus semangat warga Konoha Dukung Rizky Bilar menjadi pemenang The Most Mel Celebrities 2022. Kemudian juga persahabat ya, Bang Mimin tentunya akan menginfokan juga bahwa untuk batas voting di Ajang Infotainment World 2022 itu sampai tanggal 28 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai lupa dukung penuh Lesti Rizky Bilar dan BBL di Infotainment World 2022. Di sosial media SCTV yuk sama-sama terus kompak. Bismillah mudah-mudahan ada rezekinya.